Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita lanjutkan belajar kita tentang kurikulum merdeka Kali ini kita akan membahas tentang modul ajar pada video saya terdahulu, saya pernah memaparkan tentang apa itu capaian pembelajaran Kemudian dari capaian pembelajaran diturunkan dan di breakdown menjadi ATP Atau alur tujuan pembelajaran ATP itu adalah serangkaian tujuan-tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP Beserta tahapan-tahapan pencapaiannya dari awal fase hingga akhir fase Nah, modul ajar ini adalah... Uh, turunan dari ATP turun dari ATP nah sekarang apa itu batasan atau pengertian dari modul ajar marilah kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan modul ajar nah saya bacakan ya Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran Modul ajar sama seperti RPP Kata kuncinya adalah sama seperti R RPP Jadi sebenarnya adalah modul ajar itu sama dengan RPP Namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap Nah nanti lebih lengkap seperti apa? Nanti saya jelaskan di paparan di slide berikutnya, modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi, modul ajar itu komponen pentingnya adalah berisi tujuan, kemudian langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen. Kita masih ingat dulu ketika... Menteri Nadiem Makarim merilis uh, atau meluncurkan uh, Merdeka Belajar yang pertama di mana kita sering sebut RPP satu lembar walaupun sebenarnya tidak satu lembar di mana RPP itu komponen minimalnya adalah terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen ini uh, linear atau sinkron dengan Uh, RPP tiga komponen yang dicanangkan oleh Mas Menteri pada Merdeka Belajar episode pertama. Jadi sebenarnya modul ajar itu RPP di mana komponennya itu minimal mengandung tiga unsur atau tiga komponen ya. Itu tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan, medik, dan assessment dan asesmen pembelajaran. Nah. Kata kunci yang terakhir, pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Di sini kata kuncinya keleluasaan atau merdeka, jadi formatnya juga merdeka, komponennya itu tidak harus selengkap seperti yang ada di contoh, contohnya seperti apa, nanti saya, saya, saya kasih di di sesi terakhir seperti apa contoh modul ajar yang sudah dikembangkan oleh tim Kemendikbud Ristek. Nah berikutnya struktur lengkapnya modul ajar seperti apa Komponennya agak banyak atau mungkin sangat banyak ya Jadi ada komponen modul ajarnya Ada fase capen modul ajar, jumlah jam pelajaran, modul belajar, tujuan pembelajaran, dimensi profil pelajar pancasila pengetahuan atau keterampilan prasyarat kemudian komponen detailnya mulai bahan ajar pemahaman bermakna pertanyaan pemantik indikator keberhasilan asesmen serana dan sarana rencana kegiatan lampirannya lembar aktivitas rubrik penilaian bahan ajar lain yang relevan. Tampun ditekankan di sini bahwa setur modul ajar tersebut bukan setur wajib yang semua harus dilampirkan dalam modul ajar jadi guru mempunyai wewenang, mempunyai e, apa namanya hak, mempunyai kuasa, keleluasaan untuk e, memodifikasi atau mengurangi komponen-komponen tidak harus lengkap seperti yang ada di paparan ini. Jadi bagaimana nanti komponen minimalnya itu dijelaskan di standar proses yang sudah diterbitkan ke Mendikbud Ristek. Nah ini komponen minimal dari modul ajar ya Dokumen perencanaan pembelajaran Sebagai dalam pasal 3 Ayat 3 paling sedikit memuat A. Tujuan pembelajaran B. Langkah atau kegiatan pembelajaran Dan yang terakhir adalah penilaian atau asesmen pembelajaran Jadi modul ajar itu ya Memang kalau lengkap itu lumayan banyak Tetapi Dikatakan bahwa itu e, boleh tidak selengkap itu Boleh saja dikurangi sejauh apa pengurangannya Yang penting minimal memuat tiga komponen Yaitu tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran Dan penilaian atau asesmen pembelajaran Ini sama persis yang pernah dilaunching oleh Mas Menteri Nadim Pada Merdeka Belajar EPSUD di mana RPP itu memuat setidaknya minimal tiga komponen Yaitu tujuan, langkah, dan penilaian Nah, di sini istilahnya sebenarnya bukan modul ajar Tapi perencanaan pembelajaran Jadi istilah modul ajar itu tidak ditemukan di standar proses ya. Kemudian kita juga harus paham prinsip pengembangan modul ajar, ya, di mana ada tiga prinsip. Yang pertama adalah fleksibel, yang kedua jelas, yang ketiga adalah sederhana, ya. Jadi, fleksibel itu apa juga dijelaskan di standar proses, ya. Dokumen perencanaan, jadi di sini namanya dokumen perencanaan, ya. Kalau di paparan nanti, sebenarnya namanya adalah uh, modul ajar resminya perencanaan pembelajaran dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel sebagaimana dimaksud pada tiga huruf A merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu nah ini kata kuncinya tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran jadi kalau di kurikulum 2006 kurikulum 2013 itu format dari RPP itu sudah Dibakukan ya Dibakukan di eh, Permen Digboot Tentang standar pro Proses ya kalau tidak salah itu ada 13 komponen ya Kalau di tidak salah Di kurikulum 2013 Mulai dari identitas Kemudian tujuan, media pembelajaran Sumber pembelajaran Kemudian uh, Model pembelajaran dan sebagainya itu Kalau tidak salah memuat 13 komponen Nah Sekarang di kurikulum Merdeka Itu minimal Memuat 3 komponen Tentu boleh lebih yang namanya minimal Gitu kan Nah, jadi nanti kalau misalkan kita membuat RPP atau perjanjian pembelajaran atau modul ajar, namanya itu boleh saja formatnya tidak bagus gitu ya. Dia perlu dicatat dan dipahami oleh semua pihak yang biar tidak saling menyalahkan. Kemudian, jelas-jelas itu apa? Dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas Sebagai menurut pada ayat 3 rupiah Merupakan dokumen yang mudah dipahami Jadi mudah itu artinya Mudah dipahami artinya ketika orang lain membaca Modul ajar yang kita kembangkan itu Mereka dapat memahami dengan dengan mudah Kalau mereka sulit memahami itu berarti eh, Modul ajar yang kita kembangkan itu tidak jelas Oke sederhana sekarang sederhana artinya dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Ini kata kuncinya sederhana adalah hal penting jadi tidak perlu melebar kemana-mana ya pokok-pokoknya saja. Malah di kalau komponen terlalu banyak ini malah menyalahi prinsip ini gitu ya malah menyalahi prinsip ini. Maka dikatakan sederhana itu Pokok-pokoknya saja Seperti apa pokok-pokoknya tadi itu Ya minimal tadi memuat Tiga komponen Pertama itu adalah tujuan Yang kedua Langkah-langkah eh, pembelajaran Yang terakhir adalah assessment itu Pokok-pokok yang penting ya Yang harus dicantumkan Selebihnya boleh ditambah Nah nambahnya ini kalau terlalu banyak Juga akan memberatkan ya. Itu menyalahi Menyalahi kemerdekaan itu sendiri, kalau terlalu banyak, gitu kan? Nah, berikutnya saya berikan contoh. Nah, berikutnya saya berikan contoh modul ajar yang sudah dikembangkan oleh tim Kemendikbud Ristek, termasuk saya juga ikut mengembangkan waktu itu. Ini adalah contoh. Modul ajar yang pernah kembangkan ya Kalau kita lihat memang ini komponennya cukup banyak ya Mulai dari bagian pertama nih ya Ini tentang identitas Mulai kode modul ajar Kode ATP acuan Nama penyusun jenjang sekolah Fase, domain, kata kunci Pengetahuan prasyarat Alokasi waktu, jumlah pertemuan Model pembelajaran, metode pembelajaran Saran-pelasaran, banyak ini ya Nah kemudian gambaran umum ya Ada rasionalisasi, urutan materi pembelajaran, rencana, asesmen ya Ini adalah gambaran umum Nah setelah itu ada ada bagian kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran Nah tujuan pembelajarannya seperti apa Pemahaman bermakna juga harus ada di sini Walaupun walaupun nanti kalau kita modifikasi juga boleh tidak ada Kemudian pertanyaan pemantik Kemudian profil pelajar pancah Sila berikutnya Langkah-langkah pembelajarannya harus kita tulis di sini ya Mulai dari biasa ini mulai e, langkah e, kegiatan pendahuluan Kemudian ada kegiatan inti Ada juga kegiatan penutup ya Kemudian di akhir e, modul ajar ini Juga saya lengkapi dengan lembar aktivitas siswa Atau LAS ya lembar aktivitas siswa ini ada yang menyebut LAS, ada yang menyebut LKS, ada yang menyebut LKPD. Nah, terserah lah. apa namanya. Yang penting ini adalah uh, lembar uh, uh, kerja yang digunakan untuk siswa agar pembelajaran menjadi ter terarah. Ini ada LAS nomor satu, ada LAS nomor 2 dan seterusnya. Ini juga contoh modul ajar yang dikembangkan oleh Bu Kasmiyana. Yang juga merupakan tim dari eh, pengembang modul ajar di Kemendikbud Ristek Ini juga ada identitas ya hampir sama dengan apa yang saya kembangkan Ada domain pengetahuan prasyarat, ada saran prasyarana Kemudian nanti ada bagian ras bagian umum yaitu rasionalisasi urutan materi pembelajaran sampai dengan rencana assessment Nah berikutnya juga ada bagian kedua langkah-langkah pembelajaran ada topik ada tujuan ada teman bermakna hampir sama kayak yang saya kembangkan ya yang terakhir ini juga ada urutan kegiatan pembelajaran pertemuan pertama pertemuan kedua pertemuan ketiga dan selanjutnya jadi dalam modul ajar ini kita kembangkan untuk beberapa per pertemuan ya satu unit pembelajaran atau satu unit materi Nah, bisa tidak uh, satu pertemuan saja, ya. Boleh satu pertemuan, boleh dua pertemuan, boleh tiga pertemuan, boleh satu uh, unit pembelajaran juga. Juga boleh fleksibel, ya. Fleksibel. Nah, ini juga nanti ditutup dengan lembar aktivitas siswa atau lembar kerja pasar di didik kita lihat seperti apa LKS-nya atau LAS-nya atau LKPD-nya ya ini adalah LKPD ya nah ini contoh produk ini ya contoh produk nah nah ini lembar kerja peserta di, didik nah selanjutnya nanti contoh-contoh e, ini nanti akan saya berikan lengkap untuk di download Lengkap dalam arti semua mata pelajaran dan semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, sampai dengan SMA, SMK, termasuk nanti pendidikan khusus lengkap semua jenjang dan lengkap semua mata pelajaran. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.